Beda nasib senior dengan junior, Timnas Argentina tumbang pada babak kualifikasi Piala Dunia U20 di ajang kejuaraan U20 Amerika Selatan 2023. Seperti diketahui, Timnas Senior Argentina sukses merengkuh gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar pada Desember lalu. Namun, yang terbaru dalam kualifikasi Piala Dunia U-20 zona CONMEBOL, Argentina dipastikan absen setelah dikalahkan Kolombia dengan skor 1-0, Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 WIB. Argentina yang dilatih Javier Mascherano itu gagal lolos ke Piala Dunia U20 setelah kalah 0 1 melawan Kolombia, Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 pagi WIB. Dari data flash score gol Kolombia dibuat Fuentes menit 75. Hasil ini membuat Argentina berada di posisi 4 klasemen akhir grup A kualifikasi Piala Dunia U20 zona Amerika Selatan. Argentina hanya memiliki tiga poin dari empat pertandingan. Di sisi lain, Kolombia, Paraguay, dan Brasil ada di posisi 3 teratas klasemen akhir grup A maka Brasil, Paraguay, dan Kolombia berhak ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia U-20 zona Amerika Selatan. Fase kedua akan diisi tiga tim dari Grup A dan tiga tim dari Grup B, keenam tim akan bertanding setengah kompetisi. Empat tim teratas klasemen akhir berhak lolos ke Piala Dunia U-20 di Indonesia. Piala Dunia U20 di Indonesia akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Adapun dari grup B masih menyisakan satu pertandingan lagi. Untuk sementara Uruguay, Ekuador, dan Chili berpotensi lolos ke babak 6 besar untuk memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2023. Diketahui hanya ada empat jatah untuk wakil Amerika Selatan. Jatah 4 klub ini ditentukan lewat ajang Piala Amerika Selatan U22 2023. Hal ini baru akan diketahui pada tanggal 12 Februari. Sejauh ini Piala Dunia U20 2023 baru diikuti 12 tim, yaitu Indonesia, Rep Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Inggris, Israel, Prancis, Italia, dan Slovakia. Sisanya, 12 tim lagi akan segera diketahui paling akhir Maret nanti. Ke-12 tim itu merupakan perwakilan Amerika Selatan, 4 wakil Afrika, 4 wakil dan Asia 4 wakil empat wakil dari masing benua ini akan ditentukan lewat Piala Amerika Selatan u 20 2023 tanggal 19 Januari tanggal 12 Februari, Piala Asia U22 2023, 1-18 Maret, dan Piala Afrika u 20 2023 tanggal 19 Februari tanggal 11 Maret. Mas Cerano tidak ingin mencari alasan, dan bertanggung jawab penuh atas hasil buruk di Piala Amerika Selatan U20 Harapan publik sepak bola Indonesia menyaksikan aksi Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho, dan gelandang muda Juventus Matias Soule Kanda setelah Argentina U20 tersingkir di Piala Amerika Selatan U20 2023 Argentina dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Kolombia di Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Sabtu 28-1, pagi WIB. Gol Kolombia terjadi akibat blunder kiper Franco Herrera yang tidak sempurna menangkap tendangan Juan Fuentes dari luar kotak penalti pada menit ke-75. Kekalahan itu menempatkan Argentina di peringkat keempat klasemen akhir grup dengan 3 poin hasil 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan Brasil yang menekuk Paraguay 2 1 memuncaki klasemen setelah mengumpulkan 10 poin. Meski menelan kekalahan, para Guay tetap lolos ke babak berikutnya sebagai wakil grup A bersama Brasil dan Kolombia. Sementara grup B diwakili Uruguay, Ekuador, dan Chili. keenam tim ini akan memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni. Kegagalan berangkat ke Indonesia ini bertolak belakang dengan keberhasilan tim senior menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Javier Mascherano pun menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Mascherano menegaskan, dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Menurut Mascherano ia akan berbicara tentang hal ini dengan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Ava Claudio Tapia. Saya pikir tidak bertahan sebagai pelatih tidak perlu dipikirkan lagi. Saya tidak bisa menyampaikan banyak kata-kata, karena tidak ada alasan, ujar Mas Cerano. Terbaik sekarang adalah pulang ke Argentina, menenangkan diri. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Saya telah gagal dan saya mengakui itu. Saya akan berbicara dengan Tapia. Saya mempunyai hubungan yang bagus dengan sang presiden. Mascherano mengandalkan pemain lokal di ajang ini. Gelandang muda Real Madrid Nicolas pas menjadi satu-satunya pemain dari Eropa yang masuk ke dalam skuad. Sedangkan pemain lainnya seperti Garnacho, Soule. Luka Romero, Lazio, Valentin Inter, dan Franco Carboni, Kaliari tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Terima kasih kepada klub yang telah memberikan kami bantuan dengan mengizinkan pemain bergabung. Kami telah banyak mengganggu mereka, ucap Mascherano.